Oke okay, kita tarik saja teman-teman Tarik Uh jauh teman-teman Mantap nih. Oke okay, kita tarik terus Besarkah dia Oke okay, teman-teman kita pancing, memancing belut tumpuan menggunakan cacing. Nah ini. dan kailnya sendiri saya merakit sendiri teman-teman dari per itu baja. ini umpan jitu teman-teman pakai cacing umpanannya moyang sampai sekarang masih populer oke okay. nah ini umpan cacing oke okay, lanjut cari lubang baru oke okay, teman-teman kita dapat lubang lagi nah, sudah ya teman-teman ada penghuni. Mudah-mudahan besar. Oke, okay, kita tarik saja, teman-teman. uh jauh teman-teman mantap ini oke kita tarik terus besarkah dia mudah-mudahan babon teman-teman Oh Sampai kanan Ini juga ush tarikannya mantap ush berarti kalau seperti ini airnya banyak teman-teman bloknya Oke kita tarik terus, tarik terus sampai keluar airnya. Ush, kawon lumayan teman-teman. Lihat, ush ush mantap teman-teman oh mantap jiwa lumayan teman-teman Lumayan. Okay. Oke. Salam satu hobi. Terus berjuang untuk semua para hobi pemancing belut. Nah, Di sini spotnya luar biasa, belutnya banyak, teman-teman. Saya baru masuk sudah tiga ekor naik mudah-mudahan di sini spotnya banyak belutnya oke okay. ikuti terus video berikutnya jangan lupa like comment dan subscribe di channelnya hobi kang deddy jangan lupa nanti ada keseruan videonya lagi yang lebih seru ikuti terus video berikutnya Oke okay, lanjut